Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada video kali ini Kita akan bahas kunci jawaban halaman 98, 99, dan 102 Pada tema 2 kelas 5 udara bersih bagi kesehatan Baik kita akan langsung saja jawab di halaman 98 Diskusikan jawaban-jawaban pertanyaan berikut bersama teman sekelompokmu Pertanyaan pertama Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Pertanyaan kedua, jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Baik, kita akan jawab dari yang nomor satu dulu. Nomor satu, ya betul. Nomor dua jawabannya adalah gambar tersebut mendukung cerita. Hal ini terlihat jelas dengan narasi maupun dialog pada gambar yang didukung oleh gambar. Dengan kata lain gambar selaras dan sesuai dengan narasi yang disampaikan Berikutnya di halaman 99 Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita Apa ciri-ciri karya gambar cerita tuliskan dalam kotak berikut Ciri-ciri karya gambar cerita Pertama bersifat proporsional yang kedua, penggunaan bahasa lisan dan mudah dimengerti Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan sehari-hari Yang keempat, menyederhanakan perilaku yang menggambarkan moral atau jiwa pelaku Yang kelima, isi cerita cenderung membawa pembaca untuk memuja pahlawannya Berikutnya kita akan jawab di halaman 102 apa yang kamu ketahui tentang cara memelihara organ pernapasan? Jawabannya adalah tidak merokok, menjauhi asap rokok, menghindari debu dengan menggunakan masker, olahraga, memakan makanan yang sehat, tidur yang cukup. Berikutnya, kerjasama dengan orang tua. Apa saja yang telah keluargamu lakukan untuk memelihara kesehatan organ pernapasan? Menanam pohon di sekitar rumah, membersihkan lingkungan sekitar, berolah seraga, mengatur nafas di pagi hari Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh